Nah ini ya Dan Matanya satu buta Kenapa buta itu? Tidak tahu Aduh Jadi matanya buta ya? Tidak. Tapi masih bisa ngelihat nggak? Nggak Nggak bisa ngelihat Bagas nanti kalau besar mau jadi apa nih? Kira-kira Jadi tentara Alhamdulillah Aduh. Jadi tentara ya? Oke okay. Bagas. Bagas mau jadi Ih, tentara teman-teman Nggak apa-apa sih Oke kita lihat Ini ada anaknya Ini kayaknya luar biasa nih Besar sekali ini teman-teman oh, Ini kayaknya Indukannya ini laki-laki ini, ini. hei babi jadi, uh mantap jadi ini sebenarnya mereka ini ditangkap di hutan teman-teman setelah ditangkap dari hutan, habis itu dipelihara dan, dipelihara dan di perkembangbiakan ya kurang lebih ya, oke. Okay. Oke, kita ikuti Bagas dia mau ngajak kita kemana ini teman-teman? Kayaknya dia mau melihatkan, kayaknya ada perumahan lagi di depan sana. Nah, Bagas ini. Ini pak ya? Mau ikut dia dulu di mana? Katanya mau nunjukkan sana. mana tuh? <tuh, -tuh> Hai, ini jam malam. ya ini tipi kira kita mau diajak ke mana ini? Oh, ya ayam nih. Uh, mantap. Ini mau apa nih? ini? Oke, oh, kita lanjut. Mana guys? rumah bagas ya apa aduh oh ini rumah bagas ya oh berarti ini rumah bagas teman-teman coba kita lihat ya nah kita view dulu ya dan rumahnya lagi dikunci karena posisi ada di rumah oke kita lihat sekitarnya dulu iya itu punya apa tuh babi. mana tuh babinya <laughs> ada yang merah babi teman-teman jadi mayoritas di sini banyak orang yang memelihara babi teman-teman coba kita lihat dulu so, ya ayam. ayam juga ada tuh babi besar nggak babinya kita lihat dulu yuk gimana guys coba dulu Oke teman. Oke dekat tanam kas, deketin. Ah ini. Oh ini peliharaannya. Oh, oke, ini kira-kira babi -kira hutan gih ya? Oh jadi teman-teman ini babi hutan teman-teman. Nah -teman. yang dipelihara oleh masyarakat. Oh itu ada anaknya juga ya? Oh anaknya. oh anaknya. Jadi oh. lagi kali okay, kita lihat dulu. Lagi kita lihat. Ya, oh ini induknya ya? ya. Ada berapa ekor gas abinya, guys? Oke okay, ini induknya. Ah lagi ada anaknya lahiran ya. Iya. Nah, ada namanya nggak ini guys? Aduh. Gak ada nama, jadi nggak ada namanya? Ya, yep. ada. Peliharaan Bagas yang mana? Peliharaan Bagas yang mana? Yang mana? Oh itu, itu punya siapa itu? Punya aku. Punya Bagas juga? Oke, okay. itu coba lihat tuh. Diketin sana. Coba kita review dulu. Nah kali ini Bagas mau nunjukin peliharaannya. Ya teman-teman. Ya, ada ikan juga? Bagas biar ikan apa? Ikan apa di sana? Panjang. Apa tuh, gigi panjang apa tugi okay. ya, panjang itu gigi ikan kayu bukan ikan arwana ya oke okay, teman-teman kali ini kita di... Tunjukkan dengan babi hutan ini kira-kira bagas ditangkap pakai apa ini pakai apa pakai jerat ya? ya oh jadi ditangkap pakai jerat bagas nggak ikut ya bapak yang menangkapkan Oke, teman-teman di sini ada satu lagi. Eh, guys, kita lihat, guys. ayam apa tuh? Kita lihat babi dulu nih. Yang ini nih. Ah, teman-teman, ini kayaknya udah lebih dewasa. Ini babi hutan juga, Ki ya? Iya. Aduh, teman-teman, ini kayaknya luar biasa nih besarnya, teman-teman. Ini ini ngejar. Ngejar yang mana ngejar? Yang besar tuh. Yang besar ini ya? Oke. Itu babi yang besar itu ngejar, teman-teman. Tapi Ya Karena kandang kan jadi gak ngejar Ah besar-besar sekali Oke okay. okay, kita view sebentar Kita lihat kan? Nah ini ya Matanya satu buta Kenapa buta itu Aduh jadi matanya buta ya Tapi masih bisa ngelihat gak Nggak bisa ngelihat Bagas nanti kalau besar mau jadi apa nih Kira-kira Alhamdulillah, ada tentara ya Oke, bagus baik saja tentara Teman Gak apa-apa sih, Oke, okay, kita lihat, ini ada anaknya Ini kayaknya luar biasa nih, sekali ini teman-teman Ah -teman. oh, ini kayaknya Ini mukanya ini Laki-laki Ini sebenarnya mereka ini Ditangkap wow. di hutan, teman-teman Setelah ditangkap dari hutan Habis itu dipelihara dan di Berkembang biakan ya kurang lebih ya Oke dikembang biakan Dan sekarang anaknya ini udah banyak ini Oh udah Satu mati Oh satu mati ya Ukuran berapa itu mati? Ukuran Oh ya ukuran besar ya Oh ini induk Oh ini perempuan ya malah Saya pikir laki-laki tadi Nah ini teman-teman Perempuan ini Ini dipelihara buat dimakan atau gimana? Bagas di Oh di biara ya Sekarang di biara ya Oke okay. hey, Kita dapat di teman Oke okay. <laughs> Jadi tujuan kami mereview ini Karena inilah Seni budaya Indonesia Yang patut kita carikan Karena Karena kearifan lokal Masyarakat sekitar ini Yang membuat kita terkagum-kagum Karena <tuk> ya ini mereka bisa menangkap hewan-hewan liar seperti di sini terus ditangkarkan. Pas oh, jangan terlalu dekat ya, bahaya. Ada ada. Iya kak. Oh itu ada anaknya teman-teman. Kan? Oh yang yang lebih kecil teman-teman. Tapi dia ada anaknya nggak keluar kan bagas? Nggak nggak nggak keluar deh. Oh, itu, itu, itu, itu. Itu anaknya itu. Apa marah, marah kenapa dia marah ini cemburu, dia ini. kenapa cemburu kok bisa cemburu gas kenapa dia cemburu gas karena rubuh oh perempuan ya <laughs> itu anaknya itu umur berapa gas aku tahu saya tahu ya aduh Tempura bagus sekali banget anaknya kecil-kecil teman-teman -kecil, nah, ada berapa ekor gas coba hitung gas itu sana tuh coba dihitung, Kas ah Bagas mau ngitung ya, teman-teman oh, ya, ya, ya, ya. eh, Ini baru lahir ya, Bagas ya. ah teman-teman, ini anaknya yang baru lahir Jadi, kecil sekali ya, teman-teman Hampir sama kayak anak anjing kurang lebih <laughs> Besar, Ki, sana Ki Iya, iyo, iyo di sana kayaknya agak jujur agresif tapi yang ini lebih tenang guys bebek kalau bebek kan di ada bebek oke udah cukup ini oh, ini indukannya ada teman-teman sudah besar nah, ini dia anaknya ini baru barusan eh mana lagi as jalan, ke sana ya pulang ya, oke kita pulang teman-teman. Oh ini bebek, ini bebek bagas nih. Oh bebek bagas nih, ini laki-laki ya. <tik> mentok apa bebek ini? Kalau kita bilang, mentok ya. Oke, kita lanjut, kita jalan ke depan dulu. Oke, kita keluar dari sini ya teman-teman. Jadi apa yang sesuatu yang kita jalan itu kadang ada yang aneh kan? akhirnya, akhirnya, berpiyo, aku ya, akhirnya ke di sana ya udah nggak apa-apa nanti lagi ya kita ke sana kita sini dulu. Tolong biar bisa masuk view ah. oh. Oh itu jadi tempat orang antai teman nah, hari ini kita mau masuk ke dalam yeah. iya ke Lili kita mau. di sana jalan tengah -jalan, jalan lurus teman ya, kami minta bantuan motor lagi sih ini buat hmm, motor kita cari lagi Oke, okay, oh pamitannya pulang ya dulu Oke Pak, kasih pak ya Kita okay. oh, terima ya. pamit, ke sana dulu